Ayo kita nonton bareng Manggungnya V.O.B di Color of Osramo Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua di channel Ivan Santoso. Oke okay guys, kali ini gua akan reaksikan lagi tentang VOB, Voice of Battlefront. Jadi gini guys ya, untuk VOB itu sendiri kan kemarin ini sudah manggung di Color of Australia. Ya nggak gila kan? itu di belanya memang festival musik lah gitu loh Nah ah uh, Kita sudah mendapatkan lah di belanya, Kita sudah mendapatkan banyak juga fan fest dari VOB itu sendiri Yang uh, dalam artian merekam lah videonya Ketika mereka manggung di Color of Ostrava Memang kita masih nunggu nih Best quality videonya terbaiknya dari VOB nih Kalau misalnya memang ada nanti kita pasti akan uh, reaksikan lagi Cuma Cuma Kayaknya kita pun juga harus seru-seruan juga gitu loh. Jadi kita nonton bareng-bareng, nobar-bareng-bareng, bareng, apa? Nobar-bareng, nonton bareng, nobar gitu loh. Untuk info ini sendiri dalam artian ketika uh, nonton VOB sendiri gitu loh. Jadi gue tulisnya di banyak, ayo kita nobar manggung. <laughs> ayo kita nonton bareng, manggungnya VOB di Color of Osrava. Jangan lupa subscribe channel dan rekomendasi ini Terima kasih telah menonton Kita langsung masuk ke videonya Kelapin. Tapi enak sih bersih sih semuanya masih bersih tampilnya itu. Coba dinamain sama dia Suara soundnya juga enak banget Ini masih loh Nah, come on, mana gambarnya? Oh, udah mulai nih, tampilannya. Wah, enaknya kayak gini, nih kita lagi masih nonton-nonton apa lagi, nunggu ya kan? Nah, mulai. Oke, wih, gila lainnya. Uber ini gua nontonnya lu. Uh. Woo! Nice. Walaupun oh, agak jauh tapi terasa lu Soalnya lu enak banget lu. Dan yang ini deh nih. nya keren keren keren mardabi pro Aduh nah, nah, nah. ah, Ya, pokoknya berdarip pertama dulu. Oke. Okay. Hey, hey, hey! Jadi kabar terbaru datang kembali dari grup Metal Rio Hijabur asal Kabupaten Garut. Voice of Bajar Prat V.O.B. Kemulang dari tour Eropa, mereka tahun ini, Voice of ceprot Pro tampil di panggung Waken Open Air nanti di tahun 2022 juga di Jerman pada awal Agustus nanti. Jadi sebelum menghajar panggung Waken Open Air 2022, ternyata VOB telah tampil terlebih dahulu di event Color of Ozrava. Color of Ozrava itu sendiri merupakan festival musik internasional dengan multi-genre yang terbaik di Republik Ceko Eropa Tengah. Event Color of Osrava ini diadakan setiap musim panas semenjak tahun 2002 Di Osrava, salah satu kota yang terdapat di Republik Ceko Jadi tahun ini Color of Osrava dilaksanakan selama 3 hari Yaitu dari tanggal 13 sampai dengan 16 Juli Nah dalam Event Color of Osrava ini sendiri, VOB Itu tampil bareng bersama beberapa musisi internasional Di antaranya ada The Killer dan 21 Pilots Sebelumnya, Voice of cepat pernah menggugah foto mereka bertiga Dan poster Color of Ostrava itu di akun pada Rabu 2 Februari 2022 Ya, Jadi tulisannya itu, kami punya berita yang sangat menarik untuk kalian Kami akan memain at Color CZ di Ostrava, Republik Ceko, Juli data Untuk mereka dalam akun Instagramnya We cannot wait, super stoked Keren ya, <laughs> lanjut lagi Oke ya oke ya oke oke gitu loh jangankan mereka ya dalam artinya itu brand Trio Hijabers musik atau dalam artinya musisi-musisi Indonesia yang sudah terkenal pun juga sebenarnya pengen manggung bareng di sini loh sebenarnya pengen manggung bareng di Color of Wasserava karena kenapa di belahnya sound yang disediakan itu sendiri jelas-jelas banget very good atau dalam artinya bagus banget soalnya udah pasti lightingnya jadi enggak enggak kaleng-kaleng bro panggungnya itu nggak kaleng-kaleng, kayak kita mungkin di Indonesia itu sendiri yang lebih identik dengan dengan panggung yaitu itu dia dia-dia kan panggung tenda lah <laughs> mereka nggak kaleng-kaleng dari lighting, system. ini ya harusnya baru penilaian gue, gue bukan seorang musisi bro ya, gue pun juga bukan Dalam Marten ahli Dalam Marten untuk mempatkan untuk uh, V.O.B, cocoknya sebenarnya untuk ini, enggak, enggak, enggak tapi gue penikmat, gue penonton sama seperti mereka kenapa mereka ingin datang di Color of Osava? ya, karena ingin melihat panggung terbaik, best Internasional ini loh, trio hijab berskita, pakai kejir ya kan? Lagunya seperti ini, gak semua musisi Indonesia bisa. Uh, gila musim masih muda tuh, masih muda tuh. Garut, tuh, garut. ya, Garut. Aja deh. Gila lah udah merah-merahnya. Gila lupa like, share, dan Jangan lupa menariknya kedua oke okay, lanjut voice of Baceprod band metal berawak tiga gadis muda berhijab asal Garut ini tampil gahar di panggung Liberty stage color of Ostrava Republik Ceko 14 Juli tahun 2002 lalu Fiobi langsung membuka panggung dengan single terbaru mereka not public property lagu ini bercerita tentang korban kekerasan seksual Marsha sang gitaris sekaligus vokalis mengakhiri lagunya dengan suara SCREAM atau GROW yang disambut sorak penonton V.O.B tampil setelah penyanyi Franz Ferdinand dan sebelum band The Killer Gila diantara loh, diantara build terkenal Nah lagu lain milik Voice of Butcherpot pun meluncur memenuhi udara Ostrava malam itu Sebut saja School Revolution, Mr. Noble, and then PMS PMS kali. <laughs> Oke, okay, Viobi pun juga mengcover lagu band favorit mereka Entertainment Sandman dari Metallica. Band digawangi gitaris Firda Masakunia, drummer Siti Aisa dan bassist Widhi Rahmawati. Ini telah tampil bersama band-band lainnya antara lain 21 Pilots, The Killer, Martin Garrix. Lalu ada pula band King of Confidence, Wardruna, Medusa, and then Hiromi. Oke, okay. Color of Us itu sendiri atau disingkat Colors adalah Festival Musik genre atau Festival Musik Internasional Terbesar di Republik Ceko dan salah satu acara musik terbesar di Eropa Tengah. Lanjut lagi kita nonton. Nice! Keren! Keren! Keren! Keren! Hey, I think saya tadi. motor kelanjutannya enggak? ya gue nggak nyangka intinya di belanja ada Scream ada Growl nya bener juga dia waw oh, gila ya ya ya ya ya ya Scream juga oke kita tunggu lagi selanjutnya gue pasti akan rasakan lagi nanti. Dan buat subscribe nyalain di komennya oke okay, kita okay, langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay,